Hai semuanya kembali lagi bersama Studio Masal, channel berita aneh unik dan menarik di seluruh pelosok jagat raya ini. Indonesia memang akan selalu bangga dengan kekayaan alamnya. Sebab selain berlimpah, juga indah terlihat seperti dilihat dalam spot-spot menyelam terbaik dunia, di mana salah satunya berasal dari Raja Ampat, Maluku. Mana saja lokasi lainnya, diving adalah salah satu cara seru untuk menyaksikan indahnya alam bawah laut. Di dunia, mungkin sudah tak terhitung jumlah lokasi yang bisa dijadikan sebagai spot menyelam. Saat ini, diving adalah salah satu kegiatan yang sudah menjadi hobi bagi sebagian traveler. Para divers akan tidak pernah puas saat menyaksikan indahnya alam bawah laut hanya di satu spot saja. Mungkin, di ujung dunia pun akan dijangkau bila memang spot tersebut memiliki pemandangan yang sangat indah. 1. di Bahama, Western Atlantic Bahama adalah sebuah kepulauan dengan 700 pulau seluas 100.000 mil persegi di samudera Atlantik Barat. Karakteristiknya dibentuk oleh formasi yang disebabkan oleh tenggelamnya daratan dan menghasilkan laut-laut dangkal di perairan pantai. Rata-rata dalamnya laut ini adalah 20 kaki kecuali pada lokasi tertentu yang disebut Lidah Samudera, yang merupakan parit dalam memotong sepanjang daratan yang terendam. Arus laut yang hangat mempengaruhi kepulauan ini dan membuat kehidupan laut yang luar biasa terutama jajaran terumbu karangnya. Tidak hanya sampai di situ, Anda juga bisa berpetualang di gua-gua yang terdapat di Pulau Grand Bahama. Sebuah paket liburan yang lengkap karena selain diving di sini Anda juga bisa mendapatkan akomodasi dan fasilitas transportasi yang lengkap pula. Anda bisa menyewa peralatan selam, menjelajahi gua-gua serta nyemplung di Blue Hole. Yang juga tidak bisa dilewatkan adalah lokasi-lokasi seperti Bininis, Abacos, Eletera, Chet Island, San Salvador dan Inagua untuk pengalaman diving yang tidak terlupakan di Bahamas. 2. Papua Nugini, Bismarck Sea Garis pantai di Papua Nugini ditandai oleh pegunungan terjal yang sulit dilewati. Papua, Nugini terletak di pertemuan Laut Bismarck, Laut Solomon, dan Laut Koral dan merupakan lokasi perairan yang kaya dengan flora dan faunanya. Anda bisa menikmati pemandangan alam di pulau-pulau dan juga pengalaman diving dengan menjelajahi kehidupan laut, dan kalau mau Anda bisa juga menemukan bangkai-bangkai kapal bekas Perang Dunia II di Laut Bismarck. Dengan menyewa kapal bot di Alotu Anda bisa dengan puas mengeksplorasi tempat ini. Untuk lokasi diving terbaik Anda bisa menjumpainya di Kimbebe, Madang, Rabaul, dan Kavieng. 3. Galapagos Islands Kepulauan Galapagos adalah surganya para scuba divers karena kehidupan lautnya yang menakjubkan dan juga tantangan kondisi geografisnya. Anda setidaknya harus bertanya pada orang setempat untuk mengetahui lokasi-lokasi diving yang tepat untuk Anda dan memilih peralatan yang tepat untuk temperatur yang bervariasi, dan Anda juga harus tahu bagaimana menghadapi arus, karakteristik dan kedalaman lokasi diving serta memperlakukan makhluk-makhluk di dalamnya untuk kepuasan menikmati pengalaman di sini. Perairan Pasifik di Galapagos sangat jernih dan tidak ada yang menghalangi pandangan Anda untuk menikmati ikan-ikan cantik hingga kedalaman 25 meter. Pada beberapa lokasi Anda bisa menemukan perairan yang terang-benderang yang disebabkan oleh keberadaan langton Green Algae. Di Galapagos lah tempat yang benar-benar cocok untuk brief diving, night diving, dan deep diving. Jika Anda mau di sini juga disediakan kursus menyelam yang bagus untuk menambah keahlian diving. Rangiroa, Indonesia. Di sepanjang garis pantai Rangiroa Anda akan mengetahui bahwa disinilah salah satu letak pulau-pulau karang terbesar dan kepulauan Tahiti adalah yang terbesar. Jajaran pulau-pulau kecil dan cincin-cincin karangnya merupakan tempat hidup dari banyak spesies binatang-binatang laut. Di Rangiroa terdapat dua lokasi berbeda untuk diving, dekat danau pinggir Laut Payomoto, dinamai Avatoru dan juga di Tiputa. Kedua lokasi ini menawarkan kekayaan laut yang indah dari France. Suhu rata-rata di perairan ini tetap sekitar 70 Fahrenheit pada musim dingin dan 80 Fahrenheit di musim panas karena itulah sepanjang tahun tempat ini dijadikan tujuan wisata diving. Anda dapat menyelam selama 45 menit di dalam area air jernihnya. Kedalaman maksimumnya sekitar 80 feet dan Anda harus menggunakan sebuah boat diving untuk melihat lumba-lumba, hiu, -lumba, atau jackfish. 5. Riviera Maya, Meksiko Riviera Maya atau Mayan Riviera terletak berdampingan dengan Highway 40 paralel sepanjang garis pantai Karibia di Quintana Roo, Meksiko. Formasi-formasi karang dari Mesoamerican Barrier Reef System sepanjang pantai sangat menarik bagi turis dan juga penggemar diving. Cara paling baik untuk mengeksplorasi jaringan sungai bawah tanah ini adalah dengan menyelam melalui lubang geruntuhannya. Anda dapat melihat fenomena alam indah dalam formasi gua-gua karbonat di mana juga merupakan pertemuan air tawar dan air laut. Faktanya, di Riviera Maya terdapat dua sistem gua bawah air terpanjang di dunia yang dinamakan Sac Actun dan Oxbel Ha. Ini semua menghadirkan sesuatu yang jarang terjadi seperti makhluk air tawar yang berenang di puncak aliran air asin. Jika Anda seorang pemula, bisa menyelam di karang-karang pantai Del Carmen dan Tulung. Penyelam-penyelam yang lebih berpengalaman dapat menikmati pengalaman unik dengan menjelajahi gua di dalam Lubang Dos Ojos. Anda dapat memperoleh semua fasilitas untuk menyelam termasuk pemandu di setiap resortnya. Dan pemirsa, itulah beberapa tempat-tempat diving terindah di dunia yang karena keindahan terumbu karang dan pantainya yang bisa disebut keindahan alam bawah laut. Sampai jumpa lagi pada informasi-informasi unik lainnya yang menarik untuk Anda simak.